Assalamualaikum sahabatku apa kabar kalian semoga sehat selalu dan semakin pintar tentunya ya welcome to my channel kita akan membahas di sini bagaimana cara untuk menampilkan berkas tersembunyi ya berkas tersembunyi kita akan to notifikasi kita akan tampilkan bagaimana caranya kalau kita buka film manajar hp oppo khususnya hp oppo tidak bisa dibuka sama sekali bagaimana cara untuk melihat Notifikasinya berkas tersembunyi, terutama di file-file yang lain, tidak tertampil di sini ya. Kita bolak-balik membuka nggak ada notifikasi titik tiga di sini. Kita lihat, nggak ada juga. Terus kita di sini buka kan data kita, terus kita buka PlayStore. cari file manager, ketiklah di sini di dashboard. Nah setelah itu ada ciri nomor dua dari sini Xiaomi ya Film Manager Xiaomi Kalian buka di situ Kalian sekalian kalian download Terus kalian install Kalian buka Saya setelah menginstallnya ini tinggal dibuka saja ya Setelah dibuka Seperti inilah tampilannya Kita cek-cek hampir sama lah Sama dengan Film Manager Xiaomi kita buka di sini banyak sekali ya whatsapp media kita coba kembali Kita ini dia aplikasi file manager Xiaomi nya kita buka kita scroll sebelah kanan kita cari yang terus kita berikan ini ya, nah, kita ketik ini tampilan tersembunyi di notifikasi titik tiga tadi yuk ke whatsapp media terus beginilah tampilan notifikasinya inilah berkas-berkas tersembunyi berkas-berkas tersembunyi banyak sekali teman-teman yang tidak tertampil di foto dan video-video kita dia tersembunyi ada tempat khusus dia di sini, jadi kalau di file manajer Oppo tidak bisa dibuka ya. Jadi nggak bisa dibuka ini. Ini kita ambil foto burung, kita lihat di sini, kita buka ya. Begitulah saja. Terus ada info baru lagi ya, bagaimana cara untuk menampilkan atau mengambil mencomot status orang ini kita jadikan status kita juga. Caranya itu ya sangat mudah sekali ya, teman-teman. Caranya sangat mudah sekali, kita buka berkas di sini. Kita buka berkas, kita scroll ke kanan. Kita cari titik tiga di sini. Ini sembunyikan sudah kita sembunyikan langsung saja kita buka WhatsApp di sini buka WhatsApp kita buka WhatsApp kita pilih media klik di sini media terus status wow banyak sekali inilah status status orang ya teman-teman beres sekali kita tinggal kita ambil status ini kita jadikan status kita juga jadi nggak perlu lagi minta-minta dengan orangnya langsung tanpa merepoti kita berkas kita sudah ada sebenarnya namun berkas ini hilang 24 jam. Ketika satu orang itu hilang, ya hilang juga ini. Otomatis dia ini. Caranya ya sangat gampang sekali kita pilih status mana yang kita inginkan. Contoh kita mengambil HP di sini ya. Kita buka HP terus kita bagikan di sini. Kita klik di situ bagikan. Cari WhatsApp. Ya status. Dan kita oke di sini. Ya, coba kita lihat ya teman-teman. Ini dia status-statusnya. Sudah tersimpan. Nah, begitu saja ya. Kalau channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan juga bunyikan bunyi loncengnya.